Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Huda Wilbina Febrian Dari 12 2 Hari ini saya akan menceritakan uh, Sejarah penemuannya dinamit dan, uh, dan pendiri penghargaan Nobel Alfred Bernhard Nobel Lahir pada 21 Oktober 1833 di Stockholm, Swedia dan meninggal pada 10 Desember 1896 di San, Re, San Remo, di Italia. Ia merupakan seorang ahli kimia, insinyur industrial Swedia dan pencetus diberikannya Nobel Award. Ayahnya bernama Imanuel Nobel, seorang pembangun jembatan dan ayahnya sering eh, mengadakan percobaan meledakan. Batu. Fred memiliki dua kakak lelaki yaitu Robert dan Ludwig <tuh> Pada 1837 keluarganya pindah ke Rusia Dimana ayahnya mengelola pabrik di bidang bahan produk dan peralatan militer Pada usia 1853-1856 sampai 1856, berhenti karena adanya perang Crimea di Rusia akhirnya mereka pindah kembali ke Swedia dan mengoperasikan laboratorium untuk melakukan eksperimen bahan peledak <tuh> pada usia ke-17 Alfred sudah bisa banyak bahasa dan menulis yaitu Perancis Jerman Swedia Inggris dan Rusia setelah itu Nobel dikirim ke Perancis bekerja di laboratorium pribadi Plozu seorang kimiawan terkenal untuk melakukan penelitian setelah 3 tahun pertama dia berhasil menemukan nitroglycerin yaitu bahan peledak cair berminyak tetapi bahan ini bisa dibilang bahan meledaknya yang tinggi yang dianggap terlalu berbahaya setelah itu dibawa ke Swedia dan dikembangkan oleh keluarga Nobel pada tahun 1864 laboratorium Alfred mengalami bencana yaitu meledak dan beberapa karyawannya luka-luka eh, dan meninggal termasuk adiknya yaitu Emil pada tahun 1867, ia menemukan racikan yang pas, yang bagus, yaitu mencampurkan nitrogliserin dengan tanah diatom. Mengubahnya pasta yang bisa dibentuk barang dan dimasukkan ke lubang bor. Setelah itu, masyarakat banyak yang bisa menggunakannya untuk bekerja, yaitu seperti peruburan, pemelakuan batu atau tebing untuk penambangan hingga pembuatan jembatan beberapa bulan kemudian eh, dinamit itu banyak digunakan untuk berperang sehingga Alfred bisa dibilang itu sangat tertekan atau eh, merasa bersalah atas penemuannya itu dinamit pada tahun 10 Desember 1896 ia menuliskan surat wasiat sebelum dia meninggal itu berisi eh, agar sebagian kekayaannya itu dikelola secara mandiri untuk mendanai orang-orang eh, yang bermanfaat dan kemajuan maupun perdamaian manusia akhirnya pada tanggal 10 Desember itu diberi penghargaan Nobel atau Nobel Award yang pada mulainya pada tahun 1901. Sekian dari saya dari cerita sejarah penemuan dinamit dan penghargaan Nobel. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh